teman-teman semua di channel hai, Pintar Kali ini aku akan bercerita tentang hai, hai, hai, hai, hai, Suatu hari Raja Harun hai, hai, memanggil hai, ke hai, hai, hai, hai, setelah sampai di istana, raja menyambut aku Nawas dengan senyuman. Akhir-akhir ini aku sering merasa perutku sakit. Kata David istana. Aku terkena serangan angin, kata raja. Abu Nawas sedikit heran lalu bertanya, "Ambun baginda, Kiranya apa yang bisa hamba lakukan untuk Yang Mulia?" angkat dan jarakkan amin itu untukku perintahnya. aku nawas diam sejenak. aku beri waktu tiga hari untuk menyelesaikan perintah ini tambah sang raja. aku nawas kemudian pulang dengan membawa pekerjaan dari sang raja Harun Al-Rasyid. ia masih terdiam mulutnya terpencera, tak mengeluarkan sepatah kata pun dalam kebingungan yang tidak habis-habis, ia belum bisa memikirkan bagaimana cara menangkap dan membuktikan bahwa itu memang benar-benar amin. Menurutnya, hanya aminlah satu-satunya benda aneh yang tidak berwarna dan tidak bisa dilihat seperti halnya air, yang masih bisa diindra. Setelah dua hari ini, tetapi Abu Nawas masih belum bisa mendapatkan cara untuk menangkap Amin, bahkan memenjarakannya. Abu Nawas yang asa dan tidak bisa tidur karena waktu telah ditentukan, tinggal satu hari lagi. Ia mundar-mandir ke sana kemari, memikirkan cara. Tiba-tiba, ia tersadap dan berkata kepada dirinya sendiri. Bukankah jin itu tidak terlihat? Ia benci merah dan menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan dan berjalan menuju istana, kemudian menyerahkan sebuah botol kepada raja. Mana angin itu hai Abu Nawas," tanya Baginda. "Ada di dalam yang mulia," jawab so, Abu Nawas. "Benarkah aku tidak melihat apa-apa?" kata sang raja Harun Arusin. Ambon Pak Inda, angin tidak bisa dilihat. Tetapi jika tuanku ingin tahu angin, tutup botol tersebut harus dibuka terlebih dahulu. Jawab Apunawas. Setelah tutup botol itu dibuka, Raja menjilum bau busuk dengan marah ia berkata kepada Apunawas, bau apa ini Apunawas? Ambon Pak Inda, anda buang angin lalu hamba masukkan ke dalam botol tersebut. Karena takut angin yang hamba masukkan itu keluar, maka hamba menjarakannya dengan menyumbat botol dan menutupnya. Kata Abu Nawas dengan sangat ketakutan, "Tapi raja tidak jadi marah karena apa itu?" Tidak, kata Abu Nawas memang masuk akal dan begitulah ia selamat dari hukuman sang raja dan mendapatkan hadiah yang banyak. Namun di sini dulu cerita abu nawas.